Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rosa di channel Derosa Auto Hari ini saya mau nge-review stok-stok mobil kita sendiri nih Semoga uh, harganya menjadi rekomendasi untuk kalian-kalian semua yang lagi cari mobil Hari ini kita ada Taruna tahun 2004 Kita panggil Paji deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Mbak Rosa Buat teman-teman terima kasih sudah kembali di channel De Rosa Auto Pada kesempatan ini kita mau review bareng di channel De Rosa Auto Kita mau informasikan dan sekaligus menjual mobil Yang sekiranya merekomendasi harganya Mungkin mudah-mudahan bisa dijual lagi Mobilnya masih bagus-bagus Kondisinya pun masih sangat istimewa ada sedikit PR beberapa, tapi masih dalam kategori normal pemakaian. Ya, teman-teman ya, ikuti kita terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media teman-teman. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Tapi insya Allah harganya bagus. Nah, yang ini yang pertama nih, Dek. Ini, ini, ini mobil apa? Taruna. Taruna, Taruna atau... tahun 2004. 4 tipe nya tipe fgx mobilnya masih bagus banget pajaknya di bulan 12 ya teman teman tahun pertama dari baru mobilnya masih sangat segar ini catnya dek masih, masih sangat original, origin, masih original di beberapa ya? bagian masih 90% original teman teman mesinnya pun aman kaki kaki pun enak dan teman teman banyak pun baru dibeliin masih sangat tebal tebal sekali oh iya saya udah tes drive ini mobil sudah pakai kira kira mas enak banget dah bener-bener tipenya tipe FGX ya teman-teman sudah tiga baris AC double blower sudah lock, power window power steering dan kelengkapannya sudah Insya Allah mobilnya bagus ba bagus banget semua lampu-lampu masih, masih nyala semua. Lem, semua semuanya masih, masih bagus nyala. berfungsi dengan baik ada beberapa PR sedikit tapi kayaknya nggak terlalu signifikan ya karena cuman lecet pemakaian, Le pemakaian. Di sininya agak bule dikit karena apa ya teman-teman ini catnya masih sangat original belum pernah dicet -chat. jadi catnya agak pudar karena ini tahun 2004 tahun 2004 e -e. jadi masih aman banget nih buat teman-teman tuh semuanya masih garing wiper semua masih berfungsi wiper semuanya masih berfungsi dengan normal cuman yaitu namanya kita terima mobil apa adanya kondisinya begini teman-teman gak usah khawatir mobil ini benar-benar sehat ini terjamin servis record teman-teman ya bengkelnya juga bengkel resmi Astra teman-teman kilometernya berapa ini tadi? kalau kilometer 100 lebihan lebih 100 lebih ini tipenya tipe FBX Taruna yang sudah cut color warna biru dan yeah, di stripping silver. warna silver ya teman-teman ya yeah. sudah ada roof rail di atas sudah ada full step di bawah lasepionya sudah model chrome dan di samping fender kanan dan kiri ada lampu seinnya ya teman-teman jadi mobilnya benar-benar kalau buat ukuran tahu pada zamannya ini mobilnya masih terbilang cukup gitu ya. Uh, yeah. nah, ini harganya kita jual berapa deh kira-kira deh? Kira-kira uh, 65 juta apa? Bisa, bisa. bisa nego, bisa masih bisa kurang. Untuk harga dan negosiasi bisa langsung ke derosai ya teman-teman ya harga masih saya atau ke beliau masih, bisa, masih nego. bisa telepon aja langsung ke, langsung ke channel Derosa atau hubungi saya langsung Derosa langsung, <tuk> Derosa De ya <tuk> <tuk> ini servis berikutnya ada buku servisnya ada tersedia mm -hmm. kunci cadangan kuncinya ada cadangan ada. Juga. dan juga buku pedomannya ada kita mau lihatin buat teman-teman. Nah ini dia, teng nah, dek. bayangin dek. Oh ya. Yeah. Nah ini ya teman-teman kemarin kita udah mobilnya udah dirapihin di bengkel resmi. Jadi insya Allah mobilnya benar-benar aman, terkendali, nggak ada masalah. Mobilnya insya Allah sudah siap pakai. Kalau menurut ini saya. Buku servis. Ya buku servisnya, service record di bengkel resmi Astra. Dan juga kemarin sudah ada perbaikan di bengkel resmi. Jadi mobilnya benar-benar rekomendasi ya teman-teman enggak -teman. usah khawatir harga yang ditawarkan puluh 65 juta masih bisa Serego. nego untuk negosiasi langsung ke baru saja ya teman-teman ya masih komplit semua teman-teman ya? buku servis buku pedoman semua masih ada kuncinya juga kuncinya masih, masih. ada aman teman-teman enggak -teman. usah khawatir recordnya ada teman-teman teman-teman yang kita tawarkan puluh 65 mungkin bisa dijual lagi harga segitu kan penawaran Hmm. mungkin teman-teman nawar boleh langsung kan deh rosa kita lihat nah untuk interiornya untuk interior, semuanya masih bagus interiornya semua, masih original loh dek uh, kursi masih empuk-empuk semua masih empuk nggak ada yang masih tepos setir-setirnya masih bagus gak ada yang robek juga semuanya juga masih bagus setiran juga masih bagus betul ya, di sini door trimnya masih original kursinya masih original teman-teman ini nggak ada yang di beberapa bagian, saya rasa sih nggak ada yang karatan, ya. Aman dari karatan dan aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mesinnya pun kering, teman-teman. Udah di servis, secara berkala di bengkel resmi. Ini AC-nya udah double blower, sudah double blower hmm, udah double Rosa. Terus... Ini generasi gen sebelum Terios, sebelum terios mobilnya. Jadi, ini kacang goreng banget, loh, teman-teman. Mungkin di daerah, luar kota, harga ini masih sangat mumpuni masih bisa buat di dua lagi dengan harga segitu yang saya tawarkan oke, kita ada lagi satu nih, De Rosa Hai. nah teman-teman, ada lagi kita ada mobil Nissan Serena tipe HWS tahun 2006 warna hitam, pajaknya panjang Rajatnya ini telat sekali. Tapi oh, KTP nental ya. KTP. Nempel. KTP Nempel. Ini tipe hs terdiri tahun dua ribu enam. Platnya plat benar, alabat, serang. Oh serang. KTP-nya ada. Ada KTP-nya. Ini telat, telat bulan dua belas kemarin. Kalau teman-teman mau, harganya, insyaallah saya kasih murah buat teman-teman. Ya, ini atas nama perorangan atas juga Bodi-bodinya masih bagus, masih cukup bagus, gak ada masalah, gak pernah kandir, gak pernah kabrak Dan mesinnya pun masih. insya Allah saya garansikan selama satu tahun oh, garansi Oh satu mesin tahun ya. Kita jual di harga murah banget loh teman-teman nah, Dengan kondisi seperti ini hmm. kita jual Harganya berapa? Rp. 65 deh Rp. 65 juga? Rp. 65, oh, 65, masih, 65. Juga. masih bisa nego juga Rp. 65 masih bisa nego juga Hubungin aja saya oh. terus Jangan lupa pantengin terus harga-harga dan stok iya. mobil di daerah Auto. Di beberapa bagian ada PR ya, yang seperti bumper depan lecet-lecet lecet sedikit. Tapi nggak parah-parah kan ya Pak? Nggak gitu deh, gitu ya? aman. Begitu ya. Terus <coughs> di bagian pintu sebelah kiri yang slidingnya itu motornya agak lemah dikit ya. Tapi sebenarnya ini bisa diperbaikin. Untuk nilai perbaikannya pun nggak terlalu mahal kalau untuk Menurut saya untuk Nissan Serena ini perbaikannya sekitar 2500 an ya kurang lebih. Nah insya Allah mobilnya masih dalam kategori aman. Masihnya pun kita berani garansiin selama satu tahun teman-teman. Garansi mesin dan garansi transmisi. Tapi teman-teman kalau teman-teman mau terima rapi kita bisa cuman untuk harganya, harganya berapa Pak Haji? Nah untuk harganya hmm. itu di kisaran 70 juta kita jual teman-teman Udah terima rapi ya? Udah ya terima rapi ya? pajaknya kita hidupin hmm. Terus pintu sliding yang sebelah kiri ya kan otomatis tuh hmm. Itu agak, agak lemah dikit tuh motornya hmm. Nah itu kita ganti yang bagus lagi maksudnya udah tokonya terima rapi, we. Betul. Yang lecet-lecet pun kita rapihin. Oh, kita, siap pakai lagi dong, Bang. Belum PR. Sebenarnya ini mobil udah siap pakai, cuman hmm. cuman PR-nya tuh cuman dipajak sama di pintu, sedinding sebelah, sebelah kiri. kiri ya? mm -hmm. Yang otomatisnya itu kan cuman sebelah kiri doang, hmm. bukan yang sebelah kanan. Itu, itu cuman itu. agak lemah dikit doang motornya ya. Motornya lemah. Itu kalau diperbaikin pun sekitar buat 2.500-an paling jago-jagonya sekitar 3 juta udah jago. Hmm. Sebelumnya yang mau punya konten ini atau mau transaksi subscribe dulu. Subscribe dulu. Nah, juga tolong bantu subscribe juga. Saya doakan teman-teman hmm. biar -teman, rezekinya lancar, juga Amin. dijauhkan dari marah bahaya, diberikan kesehatan dan dimpermudah dalam segala urusan. Amin. Oh, so, bila ketika hilaya. Wassalamualaikum. Amin.